Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah. Karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah. Karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah. Karena gajah lebih bertenaga. Banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kesaktianmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belajarmu. Kau tutup Lokal dan kelasmu. Kau datang bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu. Tidak ada denda. Tidak ada penjara. Bagi mereka yang meninggalkan salam Jumat. Tapi kau takut bukan kerana kekuasaan. Kau takut bukan kerana rugi. Kau takut kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu. Maka dunia kecil di perubuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu. Maka dunia ini hampa. Tak ada maknanya.